Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas biodata, umur, Instagram dan zodiak para pemain drama Sisyphus Demit 2021. Drama ini bercerita tentang seorang insinyur jenius bernama Han Sul, yang diperankan oleh Jo Sung Woo yang mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian kakak laki-lakinya dan seorang pejuang elit bernama Gang Sohe yang diperankan oleh Park Shin yang melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk membantu Han Taesul. inilah biodata para pemain drama Sisypus The Mid 2021 yang pertama ada Jo sung yang berperan sebagai Han Taesul, lahir pada tanggal 28 Maret 1980 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 41 tahun bersodiak aries sudah membintangi drama dari awal karirnya sampai tahun 2021 berjumlah 18 drama dan 6 film Pernah mendapat tiga penghargaan selama karirnya Inilah Instagram Jo Sung Yang kedua ada Park Sine Yang berperan sebagai Gang So Lahir pada tanggal 18 Februari 1990 di Gwangju, Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 31 tahun Bersodiak Aquarius Sudah membintangi 10 film Dan 22 drama selama awal karirnya sampai dengan tahun 2021 Sudah mendapat 15 penghargaan Inilah Instagram asli Pak Sine Yang ketiga ada Ho Jun Sook Yang berperan sebagai hantesan Lahir pada tanggal 11 Juni 1982 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 39 tahun Bersodiak Gemini Dari awal karirnya sampai dengan tahun 2021 Sudah membintangi 22 film dan 20 drama Yang keempat ada Taino Yang berperan sebagai Eddie Kim Lahir pada tanggal 2 Mei 1980 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 41 tahun Bersodiak Taurus sudah membintangi 19 film dan 21 drama Dari awal karirnya sampai dengan tahun 2021 Yang kelima ada Jung Gook Hwan Yang berperan sebagai Gi Man Young, Lahir pada tanggal 21 Juli 1952 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 69 tahun Bersodia Cancer Drama dan film yang sudah dibintangi Sudah tidak terhitung jumlahnya yang keenam ada Haein Yang berperan sebagai Kim Sojin Lahir pada tanggal 20 September 1990 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 31 tahun Bersodiak Virgo Dari awal karir sampai tahun 2021 Sudah membintangi dua film dan delapan drama Inilah Instagram asli Haein. Yang ketujuh ada Seok Taewon yang berperan sebagai Ye Bungson lahir pada tanggal 10 Juni 1989 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun, bersodia Gemini Sudah membintangi tiga film dan 28 drama Inilah Instagram Tae Won Sok yang kedelapan ada Kim Jong Tae yang berperan sebagai Gang Dong Ki Lahir pada tanggal 24 April 1975 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 46 tahun Bersodiak Taurus Sudah membintangi tiga film dan 12 drama Yang kesembilan ada Lee Yeon Soo yang berperan sebagai Lee Eun lahir pada tanggal 7 Maret 1970 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 51 tahun bersodiak Pisces sudah membintangi tiga film dan delapan drama yang ke sepuluh ada Choi Jong Hyuk yang berperan sebagai Choi Jason. lahir pada tanggal 19 Mei 1993 di Korea Selatan tinggi 186 cm Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun Bersodiak Taurus, Choi Jong-hyop adalah aktor pendatang baru yang cukup tampan Dari awal karirnya sampai tahun 2021, ia sudah membintangi dua drama Inilah Instagram asli Choi Jong-hyop Yang ke-11 ada Choi Jong-ho Yang berperan sebagai Hang Hyun-sun Lahir pada tanggal 17 Februari 1957 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 64 tahun Bersodiak Aquarius Sudah membintangi film dan drama yang tak terhitung jumlahnya Yang ke-12 ada Go Youn Yang berperan sebagai Jong Jong Lahir pada tanggal 12 September 1988 di Korea Selatan Ia memiliki nama lahir yaitu Kim Jong Min Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun Bersodiak Virgo ia sudah membintangi empat film dan 10 drama dari awal karirnya sampai dengan tahun 2021. Inilah Instagram asli Go Yang ke-13 ada Yang Junmo, yang berperan sebagai Choi Yoon Sik. Lahir pada tanggal 4 Juni 1980 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 41 tahun. Bersodiaga Gemini sudah membintangi dua film dan satu drama inilah instagram asli yang jenmu yang ke-14 ada Hang Mani yang berperan sebagai penumpang maskapai yang sangat kasar di episode 1 lahir pada tanggal 1 November 1973 di Seoul, Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 48 tahun bersodiak Scorpio sudah membintangi empat film dan empat drama Inilah Instagram asli Hang Dong Yang ke-15 ada Hang Dong Joo, yang berperan sebagai co-pilot di episode 1 dan 2. Lahir pada tanggal 15 April 1974 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 47 tahun. Bersodiak Aries, sudah membintangi 18 drama. Inilah Instagram asli Hang Dong Joo. Yang ke-16 ada Kim Byung-chun Yang berperan sebagai pemilik restoran Cina di episode 1 dan 2 Lahir pada tanggal 13 Juni 1966 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 55 tahun Sudah membintangi drama dan film yang tak terhitung jumlahnya Yang ke-17 ada Lee Yang berperan sebagai tuan tanasan di episode 2 Tahun lahir 1966 Tanggal dan bulan lahirnya saya tidak bisa dapat Yang tahun silahkan tulis di kolom komentar Umur di tahun 2021 sudah 55 tahun Sudah membintangi 11 drama Yang ke-18 ada Seon Dongi Yang berperan sebagai CEO Park Lahir pada tanggal 27 April 1967 di Incheon Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 54 tahun sudah membintangi drama dan film yang tak terhitung jumlahnya yang ke-19 ada Isiu yang berperan sebagai Bingbing lahir di tahun 1997 di Korea Selatan tanggal dan bulan saya tidak bisa dapat yang tahu bisa berbagi informasi di kolom komentar tinggi 165 cm Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun Drama Sisypus The Meat adalah drama terbaru atau drama pertama buat Isiu Inilah Instagram asli Isiu Yang ke 20 ada Gim Dojin Yang berperan sebagai gangster Lahir pada tanggal 14 Maret 1988 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun tinggi 175 cm bersodiak Pisces sudah membintangi enam drama dikenal juga dengan nama Kim Jong Moon inilah instagram asli Gim Dojin yang kedua satu ada Lee Jae Won yang berperan sebagai cameo lahir pada tanggal 21 Juni 1986 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 35 tahun Bersodiac Gemini Sudah membintangi 6 film dan 22 drama Yang nonton drama Mr. Queen Pasti kenal dengan iJewon, won Dimana ia berperan sebagai sahabat dekat sang raja Inilah Instagram asli iJewon. won Yang ke-22 ada Jong ha -jun, Yang berperan sebagai Osono. Ia adalah karyawan Asia Mart di drama Sisyphus The Mid 2021 lahir pada tanggal 26 April 1996 di Korea Selatan. umur di tahun 2021 sudah 25 tahun. bersodiak Taurus tinggi 186 cm. Ia adalah model dan aktor Korea Selatan debut sebagai model di tahun 2015 dan sudah membintangi tiga drama dan satu film inilah Instagram asli Jong Jun. Yang ke-23 ada Park Yong-bin yang berperan sebagai Gon Hyuk-bom Lahir pada tanggal 10 Februari 1993 di Korea Selatan Tinggi 182 cm Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun Bersodiak Aquarius Sudah membintangi 2 drama dan 4 film Yang ke-24 ada Im byung -ro, Yang berperan sebagai Om son Je Tanggal bulan dan tahun lahirnya tidak bisa saya dapat Yang tahu boleh tulis di kolom komentar Inilah Instagram asli Im Yong Roh Yang terakhir adalah Im Jisop Yang berperan sebagai gangster Lahir pada tanggal 12 bulan 11 tahun 1998 Bersodiak Scorpio Umur di tahun 2021 sudah 23 tahun sudah membintangi tiga drama dan pernah menjadi seorang model iklan. Ia juga pernah menjadi model untuk lagu yang berjudul "Don't Love Like That", "Bad Love" bersama Na Yoon Kwon. Pernah juga membintangi drama "Love Revolution" di mana cintanya bertepuk sebelah tangan dan akhirnya merubah ia menjadi sosok pembuli. Inilah Instagram asli Inji Sok. Ia juga adalah artis di bawah naungan agensi ASEM AFISAL bersama Pak Sojun. Itulah informasi pemain drama Sisyphus The Meat yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.